hari ini di acara MS Glow Store Lamongan Persahabat ya bersama Mbak Sindy Pernamasari masya Allah keseruan Bunda Lesti yang sangat membuat kita rasanya happy banget hari ini disuguhkan kejutan vitamin langsung oleh Bunda Lesti kejora Alhamdulillah Persahabat acaranya berjalan dengan lancar sukses untuk Bunda Lesti yang selalu menjadi brand Ambassador MS Glow. Kita dukung, kita support, dan selalu kita mendoakan yang terbaik Buat idola kesengan kita mudah-mudahan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan Dan selalu diberikan kelancaran. amin Di postingan ini pun, bersama ya tentu ada kalimat yang ditulis oleh Mbak Sandy bernama Sari, bersahabat Hore, store MS Glow Beauty Lamongan Resmi dibuka hari ini dihadiri oleh BA kita, Dede Lesti Kecioran Kalian nggak perlu bingung lagi bedain toko pusat yang mana ya Karena udah ditentuin mulai dari fasa dan interiornya serentak sama seluruh Indonesia Pastiin cek seller terdekat ke MS Glow Seller Sli terakhir asik banget kira-kira lagunya apa Tiga orang yang bener aku kirim MS Glow Beauty di perzahabat ya Ini sepertinya lagunya lagu terajana nih Persahabat Kita lihat aja nih untuk berikutnya tuh asik banget ya ada Mbak Sandy, dan Mbak Iyid juga bersahabatnya ikut bergoyang ketika Bunda Lesti menyanyikan lagu Terajana. Asik banget nih, mudah-mudahan sukses untuk mereka. Doa terbaik selalu kita berikan untuk idola kesayangan kita. Dan kita lihat beberapa tanggapan komentar begitu banyak diberikan. Salah satunya dari akun Ekstabangga, disitu mengatakan Masya Allah, Tabarakallah, Bunda El, cantik banget, suara menggelegar, keren, sukses selalu ya dek, Lesti keciora. amin. Doakan yang terbaik ya, mudah-mudahan doa baik dari kalian, diijabah, dikabulkan, dan kembali tentunya ke yang mendoakan. Kemudian juga para sahabat, berikutnya, ini ada momen yang membuat kita pun palsnya ikut menangis, ini momen saat Bunda Lesti, rekaman lagu insan biasa Lesti kejora menangis nih persahabat saat proses rekaman lagu insan biasa yang sabar ya Bunda Lesti yakin untuk kedepannya pasti bakal tentunya bahagia disitu Kak Adibal aja memberikan wijangen, untuknya selalu memberikan support dan dukungannya melihat Bunda Lesti menangis kita pun pasti ikut menangis persahabat kita lihat juga kalimat caption yang ditulis di unggahan ini. Sabar ya bun, selalu ada pelangi setelah hujan. Semoga kebahagiaan rumah tangga kalian makin erat dan kokoh. Amin. Komentar juga diberikan dari Neng Sun Neng Sun. Mengatakan, sabar de semoga rumah tangga semakin harmonis, langgeng, bilar bisa jadi imam yang baik, mencintai dan menyayangi karena Allah. Amin. Doakan yang terbaik untuk Leslar family selanjutnya sahabat, kita lihat juga nih keseruan Leslar Lovers Hong Kong mengadakan acara silaturahmi hari ini persahabat ya masya allah mudah-mudahan semakin kompak makin solid dan semoga tentunya silaturahmi tetap terjaga dengan baik amin luar biasa makin bangga dengan Leslar Lovers yang begitu kompak dan begitu solid mengadakan acara silaturahmi. Budi juga perselabat berikutnya, kita lihat di story-nya Lesti Lovers Banten. Ini menginformasikan viewers Lesti, yang tentunya judul lagunya Insan Biasa sudah 5,8 juta viewers. Ini informasi satu jam yang lalu, dan masih satu trending untuk musik. Wow, ini keren banget. Kita bangga dengan kekompakan warga Konoha. Semangat terus, mudah-mudahan. Idola kesayangan kita terus berkarya dan memberikan karya terbaik dan dukungan juga semakin banyak dari orang-orang baik yang tulus, mensupport dan mencintai karya-karya Lesti. Dan pastinya juga kita masih menunggu cidukan lain hingga kabar terbaru berikutnya di sore ini. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube Default TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar. Ini dulu informasi di sore ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bagaimana ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.